Ini alasan sebenarnya Chon so Jin membunuh Oh Yoon Hee. Setelah kemarin Mimin upload video yang mengatakan bahwa Chon so Jin sebenarnya bekerja sama dengan Logan Lee dan Oh Yoon Hee. Banyak sekali pertanyaan tentang apa alasan Chon so Jin membunuh Oh Yoon Hee jika memang mereka bekerja sama. Pada episode 5 season 3 drama Penthouse kita melihat scene di mana Chon so Jin membunuh Oh Yoon Hee setelah mengingat semua kenangan buruknya bersama dengan Oh Yoon Hee. Pada scene itu digambarkan dengan jelas jika Chon So Jin mendorong mobil itu dan membunuh Oh Yun Hee karena dendam. Namun bagaimana jika itu hanya penggambaran dari perasaan Chon So Jin sebenarnya terhadap Oh Yun Hee, atau hanya sebuah pengalihan isu yang dilakukan oleh penulis untuk membuat semua penonton bingung. Chon So Jin juga tidak mungkin membunuh Oh Yun Hee karena apa yang terjadi di masa lalunya terlebih Oh Yun Hee berusaha menyelamatkan Eng satu-satunya orang yang paling berharga buatnya dan bahkan Eng Byul adalah kelemahan dari Chon So Jin. Terlebih Rona juga telah membantu Eng Byul lari dari Nona Jin sebelumnya. Hal ini juga didukung dengan perkataan Chon So Jin ketika dalam perjalanan mengejar Oh Yun Hee. Saat itu dia mengatakan jika dia rela melakukan apa saja untuk Oh Yun Hee asalkan Eng Byul selamat. Lalu kenapa Conso Jin mendorong Oh Yun-Hee? Sebelum kita membahas hal tersebut kita bahas sedikit tentang Oh Yun-Hee terlebih dahulu agar lebih jelas. Kematian Oh Yun-Hee menyisakan banyak sekali pertanyaan. Dan tak sedikit pula yang percaya jika Oh Yun-Hee -hi masih hidup. Namun tak sedikit pula yang menganggapnya telah meninggal karena mayat Oh Yun-Hee dimunculkan pada episode 5 tersebut. Lalu bagaimana jika sebenarnya kematian Oh Yun-Hee adalah sebuah rencana? dan tempat kejadian tersebut telah dipilih dan ditentukan sebelumnya oleh Oh Yun-hee. Kematian Oh Yun-hee sebenarnya sangat janggal sekali terutama lokasi dari tempat kejadian itu. Oh Yun-hee seolah-olah memang sengaja menuju tempat itu ketika sedang dikejar oleh Jo dan Tae daripada pergi ke keramaian kota. Di samping itu saat Jo dan Tae hendak mendorong mobil Oh Yun-hee ada mobil polisi yang datang namun anehnya malah Chon So-jin yang sampai lebih dulu ketimbang mobil polisi tersebut. Lalu, kemana perginya mobil polisi itu? Mungkin banyak orang berpikir jika mobil polisi itu mungkin adalah polisi yang ditemui Sim Suryon dan Chong So Jin. Tapi, hal itu sangat tidak mungkin karena mobil polisi itu sebelumnya telah mengarah ke arah Oh Yun-hee dan Joe Dante, dan seharusnya mobil tersebut sudah sampai ke tempat Oh Yun-hee. Di samping itu, Sin, ketika Oh Yun-hee mendorong mobil, terlihat sangat tidak masuk akal. Melihat beberapa kejanggalan tersebut, bisa saja Oh Yun-hee telah memilih lokasi tersebut untuk memalsukan kematiannya. Namun, Oh Yun-hee tidak akan bisa melakukan hal itu tanpa bantuan orang lain. Dan satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Chong Soo Jin. Chong Soo Jin mendorong Oh Yun-hee bukan dengan niatan untuk membunuhnya, namun untuk memalsukan kematian Oh Yun-hee. Memang pada saat itu kejadiannya terlihat seolah-olah Jeon Soo Jin membalas dendam pada Oh Yun Hee namun hal tersebut sangat tidak mungkin karena Oh Yun Hee telah menyelamatkan Eung Byul yang merupakan harta paling berharga milik Jeon Soo Jin. Jadi alasan utama Jeon Soo Jin melakukan hal tersebut adalah untuk melindungi Oh Yun Hee dari kejaran Jo Dante. Jeon Soo Jin menyadari jika Jo Dante adalah seseorang yang sangat berbahaya dan akan melakukan apa saja untuk mendapatkan keinginannya. Jadi mau tidak mau Oh yun Hee harus dipalsukan kematiannya agar tidak dikejar oleh Jo dan T lagi. Selain itu Jo dan T juga akan berpikir jika salah satu musuhnya telah mati dan dia akan lengah pada akhirnya. Sama halnya dengan Logan Lee, Chong So Jin terpaksa membiarkan Logan Lee terkena bom dan menyelamatkannya setelah itu dengan tujuan agar Jo dan T mengira Logan Lee telah tiada. Dan meskipun mereka pada dasarnya tidak bekerja sama, Chon So Jin akan tetap mendapatkan keuntungan setelah menyelamatkan Oh Yun Hee dan Logan Lee karena dia akan mendapatkan informasi terkait Joe dan T di masa lalu. Karena Oh Yun Hee dan Logan Lee telah mengetahui rahasia Joe Dante. Terlebih jika Oh Yun Hee diselamatkan pada saat itu rencana Chon So Jin pasti akan gagal karena Joe Dante akan mengincar Chon So Jin. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini?